Disimak persahabat ke info pertama atau ke gambar pertama yang kita dapatkan Dari Leslar Andeskarsik Alhamdulillah Ini masalah rating acara SCTV Music World 2022 semalam Ini ratingnya di posisi ke-6 Ini masuk 10 besar persahabat ya Masya Allah Alhamdulillah para sahabat ya untuk acara SCTV Music Award 2022 semalam ini masuk urutan ke-6 Tepatnya di 10 besar dalam top program TV Ini sih luar biasa kebanggaan ya berkat dukungan Dan tentunya support yang diberikan dari orang-orang yang sangat luar biasa baiknya Yang selalu mendukung idola kesayangan kita pastinya Kita lihat juga para sahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Les Lawrence Korsig situ mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, top 10, makasih yang udah nonton, ya plan kalian luar biasa, tuh, luar biasa banget ya, Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menonton acara semalam, mudah-mudahan, idola kesenangan kita semakin banyak support dan dukungan yang diberikan, dari orang-orang baik yang selalu setia, mensupport kepada Bu Lesti dan Papa Bilar. Untuk ke kabar kedua, persahabatan ya kita lihat di sini ada info yang kita dapatkan dari Toba Boys. Karena persahabatan yang akan ada acara turnamen lagi nih sepak bola yang akan diadakan oleh Toba Boys. Dan aha, persahabatan ini free league season 3. Tepatnya hari ini, persahabatan di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Akan diadakan malam nanti Insya Allah Ada Papa Bilar juga yang akan Turut hadir Semoga saja persahabatnya ada Cidukan-cidukan vitamin Serta kabar kabar yang sangat Membahagiakan kita semua Kita akan simak juga di kalimat info kebsen Yang dituliskan Toba Boys X AH Apriling Cup 2022 Hari ini Tanggal 17 Maret Hari Kamis 2022 watch live on our Instagram. Tuh jam 8 malam persabati mulainya. Kita doakan mudah-mudahan Papa Bilar bisa memenangkan pertandingan kali ini. Dan selanjutnya persabat, ini info penting banget nih untuk kita semua warga Konoha pecinta Leslar dimanapun berada karena bakal ada kejutan lagi nih yang akan diberikan oleh Bunda Lesti disimak Info dari Kapan Lagi Dangdut. Ini menginfokan bahwa bakal ada kejutan Bunda Lesti yang akan live Instagram besok hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 Barat tepatnya jam 4 sore ini besok persahabat ya disimak juga di kalimat info caption yang dituliskan Lesti Kejora bakal buka-bukaan rahasia tetap eksis sebagai penyanyi dan bertahan di dunia entertain Live di Instagram: lagi.com dan Indosiar: besok, Jumat, jam 16.00 WIB. Nonton yuk, kapan lagi Tentunya, jangan lupa besok, Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti memberikan kabar kabar bahagia untuk kita semua, dan semoga mudah Lesti selalu sehat, selalu dipermudah, apapun yang dilakukan. Di komentar pun banyak sekali, tentunya tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun hasanah12339 mengatakan wah besok stand by buat bunda L katanya tuh wow dukungan memang luar biasa ya dari orang-orang baik yang selalu mensupport idola kesayangan kita bunda Les dan papa Pilar. kita masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin terbaru persahabat di hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune